Pokoknya, diskotik berjalan bersama. Game boy, nanti kita ketemu tanggal 12 <tuk> Iya, hai, Riju. siapa yang lagi rindu? Hahaha, <tuk> hai Terima kasih. Emang ada yang rindu ya, Bu? Siapa yang rindu, Pak? <laughs> ada yang rindu? Apa? Aku ngaku Dipa siagar sijang <laughs> Dipa Masih ada yang rindu Yang di atas? Di sini ada yang rindu loh.